Halo, saya Silviana berikut adalah laporan soal video kunjungan ke rumah produksi alame dan sentra salak Padang Sidempuan pada kunjungan kali ini berkunjung ke rumah produksi makanan khas Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan pada kunjungan yang pertama berkunjung ke tempat pembuatan dodol atau alame pada proses pembuatannya Dodo ini membutuhkan waktu 8 jam, dengan alat dan teknik-teknik tradisional seperti menggunakan tungku dan kayu bakar Dodo alame di sini berbeda dengan dodo pada umumnya karena pada pengemasannya, Dodo Tapanur Selatan ini menggunakan anyaman untuk kunjungan ke rumah produksi sentra salak, segala macam makanan khas tapsel di sini menggunakan bahan dasar salak. Pada proses pembuatannya pun menggunakan teknik dan pengolahan yang lebih modern dibanding produksi yang lainnya. Untuk jenis makanan khas yang diproduksi di sini terdapat dodol atau alame, kemudian ada sirup, ada kurma dan keripik. Dan semua makanan tersebut menggunakan bahan dasar salak